Mendoakan Kesehatan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hidup yang kau beri. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang membuat kami hidup, dan juga memberikan kesehatan kepada kami. Jadikan kami semua sehat, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami memuliakan Tuhan dengan hidup ini. Karenanya, Bapak, Jikalau ada seorang atau beberapa orang di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit pergi tinggalkan tubuh kami dan kami terima kesehatan yang dari Tuhan. Pimpin kami hidup bijaksana setiap hari, melakukan bagian kami untuk menjaga kesehatan. Beri kami hikmat dalam memilih prioritas kehidupan, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan beristirahat dengan cukup. Kami percaya Engkaulah yang membuat kami berhasil, untuk kami memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.